Halo guys kembali lagi di sini bersama saya Bang Eplen ya guys ya Bang Epen Slot kita langsung saja bermain di Cat of Olympus sekali 10 nya udah pecah di awal-awal gua mainnya guys ya gua main santai-santai aja guys dengan modal receh ya dengan modal receh sudah dikasih Rp100.000 ya kan modal berapa tadi 50000 gua bawa udah langsung dikasih ini gua nggak lama-lama sih guys cuman mau apa yang ngasih tahu ke kalian kalau gua lagi main di rupiah 138 Kenapa saya bermain di rupiah 138 karena gua tadi dikasih tahu-tahu temen saya kalau di rupiah 138 lagi bagus ya guys ya lagi bagus di P 2400 ya kan Ini gua nekat pakai bet 2400 ya kita tonton aja gimana pola dari saya ya pokoknya gua nggak lupa juga mengingatkan buat kalian untuk selalu nyocol di WA 138 dan jangan lupa bantu gua dengan cara klik tombol like share comment dan subscribe ya guys ya dan tak lupanya untuk selalu klik tombol lonceng jadi setiap saya setiap kali gua lagi apa Upload konten lo pasti jadi orang yang pertama untuk menonton konten konten dari gue ya. Oke kita langsung saja lanjut di permainan. Oke gunya pecah, kuningnya pecah. Biru diamond dong paksa. Nah, mau dikasih sama cuman. Diambil lagi modal dari gue guys. Diambil lagi, tapi nggak apa-apa namanya kita dari pola-pola dengan modal rupiah receh ya dengan modal receh dan tak lupanya untuk kita tempat bermainnya di rupiah 138 jadi gua sih nggak lama-lama sih nggak lama-lama karena gua mau keluar sama temen gua Ini kebetulan di luar juga udah rame sama temen-temen gua ya siapa tahu dari gua mau berangkat keluar, siapa tahu dikasih kemenangan ya, bisa buat ya lumayan tambahan buat nongkrong mungkin buat beli apa dan tak lupa nya buat kalian semua yang jangan lupa udut sama kopinya guys ya, karena gua nyocol sambil udut sama ngopi guys. korek Dek enggak Tidak. Tuh udahlah nggak apa-apalah biarin nanti aja ya. Ya ya, tolong ya. Nari gua mau apa? Ah, Akar rokok dulu. <tuh> Akar rokok dulu, Oke okay, thank you. Akar rokok ibu dan nih gua akan rokoknya. Oh, Ayo lah Usman, kasih yang terbaik Usman. Kuningnya kurang, kurang, sak... ah, kurang satu paksa, kuning kurang satu. Kurang satu paksa kuning. Kuningnya kena ijonya kurang satu ini paksa. kasih free spin langsung. Dikasih free spin langsung guys oleh Rupiah 138. Buat kalian semua, kenapa gua promoin ke Rupiah 138? Karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ya guys ya. Tidak pernah ingkar janji karena apa Gua pernah cok gua pernah bermain di apa ya di web lain ya kan di web lain gua dapat 9 juta tapi nggak dibayar anjing memang Tapi di rupiah 138 ini Kalian mau menang berapapun proses withdraw nya tidak pakai lama ya guys ya Tidak pakai lama dan selalu diproses Makanya gua sarankan ke kalian untuk selalu bermain di Rusia satu kan Ya, kita lihat ini, chief spinnya ada dikasih atau tidak, udah 33.000, kali kaliannya -kali udah kali udah udah 5 ya guys ya Tambahnya 5 tabel petir lah, Usman Oke, kuningnya positif turun Oke, engine waduk Tambah set engine Babi jenjennya kurang 2 us, oh. hmm, kali dua nggak apa-apa ya. Kita kurang satu. Oh, udah dikasih mega ya guys ya. Hmm, kali 12 belas gak connect babi. Ini sepertinya kalau emang udah nggak ada jalan ya gua mikro aja ya guys ya. Karena temen gua udah pada nungguin gua, cok Gua pada nungguin gua. Gua pada mau keluar ini kita. Makanya ya kan. Tadi ya kalau udah kasih profit ya udahlah gua pergi aja. Ini juga udah dikasih 200 lebih ya kan. 250 ini dapat nih. Nah 250. Tambah lagi us kalau bisa us. Tambah lagi us petir us. Petir us us. Petir us. Astaga, dikasih 252 guys. Ya udahlah nggak apa lah dikasih 252. Udah dikasih kemenangan ya kan mau udah modal 50.000 buat admin rupiah 138 tolong dibantu proses withdraw dari saya ya guys ya buat kalian semua terima kasih yang sudah selalu support saya terima kasih thank you guys assalamualaikum.